Hai halo bosku semuanya hai hai hai apa kabar semoga sehat selalu ya Komoda oh, 66.420 perak ya bosku langsung kita gaskan di quick Spin 20 aja langsung kita gaskan ya Oke kita langsung di bed uh, 500 ya jangan lupa double cing dan centang kanan diaktifkan ya bosku ya jangan lupa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 yang udah lama pun masih dapat bonus ya di sini ya bosku. Ya. Silahkan bagi kalian yang mau claim-claim bonus bisa langsung aja gabung ke grup wa gue di sana kita bisa sharing-sharing pol-pol gacor, jam-jam gacor serta trik-trik RTP terbaru terupdate setiap harinya ya bosku ya. Pokoknya valid banget ya RTP yang gue mainin ini nih. sudah terbukti di beberapa kali gue permainan nih bosku ya. Memang kadang-kadang nggak -kadang, RTP-nya agak sulit ya bosku ya. Uh, walaupun sudah tinggi tapi belum sampai ke momennya jadi agak uh, agak skip agak lama jadinya seperti yang gue mainin saat ini ini RGB sedang tinggi ya bosku ya. gue coba langsung gaskan buy spin aja langsung 40 ribu ini ya bosku ya. semoga jadi ini balik modal minimal ya bosku ah kenapa gue pede banget pokoknya gue pengen buy spin aja langsung lah biar cepat ya bosku berharapnya sih cepat semoga jadi kasih cepat ya bosku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 uang yang dingin ya bosku jangan gunakan uang kebutuhan sehari-hari apalagi sampai minjol-minjol atau segala macem itu ya jangan sampai minjol-minjol buat depo ya bosku ya yang lebih baik kalian sisihin aja ya bosku dari penghasilan kalian entah dari gaji atau dapat untung dari usaha kalian atau jualan kalian nih, kalian mau uh, memainkan game ini karena game ini tujuannya untuk memberikan kita hiburan ya bosku ya jangan um, membuat beban tambahan dalam hidup kita karena hidup kita sudah berat ini ya bosku ya bebannya. Aduh jangan ditambahin lagi dengan hutang-hutang ya bosku ya makanya kita langsung aja bosku sepertinya ini cuma balik modal aja tapi nggak apa-apa ya bosku Namanya juga feeling ya feeling kadang tepat kadang enggak kadang mantap feeling tapi ini ya lumayan ya lebih dari balik modal sih Masih dapat profit Tapi sedikit ya Wah oh, Sensasional bosku ya Waduh ku pencet lagi Sensasionalnya pertama kali Atau kan jangan dipencet dulu ya bosku ya Kalau baru dapat sensasional Jangan disentuh dulu Biarin aja dulu Mampu tadi gua kepencet Jadi karena hanking Terlalu bersemangatnya Memberikan Apa Permainan yang untuk Menghibur kalian ya bosku ya Jadikan tontonan ini Sebagai hiburan Jangan jadikan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 Kalian bisa main di website yang gue mainin ini. Website-nya gacor banget, lo udah tahu sendiri lah ya. Lo bisa tonton video video sebelumnya. Hmm. Pokoknya hari ini gue pengen main barware ya. Gue langsung buyspin, buy spin aja ya. Semoga aja walaupun buyspin, buy spin kita dapat cuan ya bosku ya. Jangan sampai boncos. Karena kalau udah boncos ya udah kita harus depo lagi dong bosku. Untuk saat ini, gue sih belum pernah ya, belum pernah depo lagi selama hampir satu bulan karena website yang gue mainin ini sangat, sangat, sangat, sangat, sangat bagus ya bosku ya. Jarang sekali gue depo, bener benar Terakhir gue depo itu waktu gue main di website sebelah yang gue masih depo-depo terus. Sekarang di website yang gue mainin ini, ini benar-benar bagus banget ya. Gue jarang banget depo karena ya gue juga nyari profitnya ya sedikit-sedikit aja bosku ya kecuali gue kayak lagi sekarang ini nih ini sebetulnya sih ya tinggal iisain uh, aja ya boskih mau ngabisin sih kalau misalnya ini gak dapet ya habis ya udah nggak apa-apa kalau misalnya dapet ya bagus ya boskih jadi lebih bagus dengan uh, mindset yang kalau udah uang kita udah kita pertaruhkan ya anggap saja uang itu hilang jadi kalian nggak bakal tertekan kalau kalah dan kalian juga nggak bakal apa uh, serakah kalau menang ya boskih seperti gue ini aja nih gue nih ngabisin ini niat makanya walaupun tadi nggak balik modal ya bosku ya gue langsung buy spin lagi langsung 40.000 ribu ya kita gaskan aja kita hajar aja bosku ya buy spin terus pokoknya nggak pakai lihat-lihat lagi nggak pakai pola-pola lagi langsung kita gaskan ya hmm mantap banget Oke, okay, nice. Nice banget, hajar deh. Mantul. Mantap banget, coy. Wish nice. Aduh, gua nyari yang adem dulu ya nyari tempat yang adem buat main. Dirkan kipas nih adem ini. Maklum ya, isinya sengaja sih siang sih kurang gacor kalau sih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 mantap sekali, sensasional lagi gasken aja lah langsung biarin aja bosku naik turun, naik turun ya gak apa-apa lah namanya juga kita lagi, edankin lah pokoknya mantap lumayan lari daripada lumayan tadi beli 80.000 ribu, dapat 40 ribu. sekarang beli 40.000 ribu, dapat 80.000 ribu what the fuck emang ini neng inches, neng inches Oke okay, kita coba manualin dulu eh manualin Kita pakai otomatis 10 aja ya bosku Balik spin otomatis aja dulu Capek juga guys spin terus. Jadi ngantuk ya bosku ya Ini nih kalau pengen kita pakai spin turbo atau spin cepat ya eh nunggu aja kan ngeliatin aja jadi ngantuk ya bosku ya Kita tadi bednya mungkin kalau misalnya pakai bed 1000 ini gacor ya kok gua mau baseline lagi ya aduh baseline aja lah. kita lanjut ya bosku ya tadi gua mau baseline mikir gak jadi. Bingung juga kalau pakai pola-pola itu ya. semoga ini ga salah. kita aling aja. kalau habis ya nggak apa-apa tetap gua upload ya nih bosku ya karena gua niatnya mau ngabisin ya. gua niatnya mau ngabisin bosku. udah lama gak depo udah 1 bulan lebih gak depo wah dapet speed tambahan lagi biasanya bapak nih tuh dapet speed tambahan nih wih tapi ini memang the baik ini the best banget pecahanya mantap banget uh gila yeah. the bread tambahan 5 hmm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 Sambahin lagi skaternya dua lagi Wah, enggak gitu dah Oke, mantap Birunya pasti lagi Birunya lagi Enggak dikasih Sensasional terus mantap bos ya mantap banget Oke, dapat lagi dunia birunya Hatinya matahari yang belum pecah nih belum dapat matahari kita kadang gini sih ya eh, kalau kita niat ngabisin malah dikasih kalau kita ngabisin apa kalau takut-takut tuh malah ya habis ya bosku tapi lebih baik ya main aman aja jangan ikutin gua ya bosku, jangan ikut sini ini dilarang mengikutin permainer yang seperti ini bosku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 Oke okay, kuningnya konek juga Birunya konek lagi Oke okay, hatinya Wah Ini Ini udah datang kayaknya nih momennya nih Pecah-pecah terus ya di luar ya bosku bos, Sudah terlihat kalau Apa pecah-pecah terus di luar kayak gitu Langsung aja gas dan langsung by bosku ya bos, Kalau pecahnya udah terus-terusan kayak gitu Langsung gas dan Oke okay, ini udah udahlah kayaknya durasinya terlalu panjang Jadi ini nanti menang kalau pasti gue upload ya bosku ya Oke kita lihat Oke okay, bagus tambahin lagi birunya Hijau toska. Gue di hati, connect bosku. Matahari dong, kasih matahari dong. Best-basas best, 20 ribu nih. Jebret aduh, uh, mantap. Oke, okay, birunya connect juga, hijau, terus kayaknya connect juga, kuningnya, kuningnya, kuningnya dapat dong. dapat lah, masa gak dapat? Oke, okay, ditambahin bulannya bosku ya Jebret lagi petir, dikasih lagi petirnya bosku Kali 11, dua ribu balik modal kita bosku Mamut ya dapat balik modal kita Oke okay. Hmm, kuning lagi, kuning lagi Terus Petsa, bener-bener ini momennya udah Udah dateng momennya udah sampai ini Oke, okay, hijau sekali mantap sekali Wuh, kuningnya juga The Best Terus Hmm, dapat skater tambahan lagi bosku Empat skater langsung turun ya bosku ya. Oke, okay, fix banget ini mah Pasti kita cuan ya bosku modal 66 ribu, Apa, 60 berapa ribu tadi Langsung aja kita wedi habis ini bosku ya Jangan lupa like, like, comment, dan subscribe-nya dulu ya bosku Supaya kalian gak ketinggalan game-game terbaru dari gue ya Supaya kalian terhibur setiap harinya melihat game ini ya bosku Jangan jadikan game ini sebagai sumber mata pencaharian dan kalian ya bosku Jadikan game ini sebagai sumber hiburan aja bosku ya Hmm, gas ke langsung Oke okay bulan sama hija konek jebet tambahin lagi petirnya mantap sekali dapat 200 rebet kita bosku ya Oke di toskanya jos banget gila hijau biasanya juga jos banget ini hmm, merah hatinya konek juga lagi beduh bulan konek terus ini the best banget konek konek terus Oke, okay, fix banget ini. Auto sensasional dapat berapa ini kita? Udah dapat 538.000 ribu. Oke, okay, langsung aja kita WD Boss dulu ya. Ketemu lagi sama gua di konten selanjutnya. See you guys semuanya. Bye-bye.